Jangan gerak. Jangan gerak. Jangan gerak. <tik> <tik> <tik> <tik> Apa? Dasar nakal. Nusa, Anta juga kan gak sengaja Mainan kesayangan Nusa kan rusak Nakal mm. <tik> <tik> mm -mm. Batkidi, jangan diuang lagi Anta Kansa, mm? letak dok pola kaljana Janganlah kamu marah mm. Miscaya bagimu surga Gak bisa, Nusa tetap marah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 sangat tidak disukai Allah. Kalau kamu sama si marah, kak ambil wudu deh. Hah, stop berulang azim. Hah, iya. Nusa maafin deh. Nusa nggak mau marah lagi. Uh dasar kucing gembur, hmmm, hmmm, dibantu namanya, hahahaha, eh, Anton, Nusa, udah aja deh.